Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan <coughs> Ahmad underscore satu. Hmm. Di video kali ini Saya Suntik cabe bos Ayo dipilih, dipilih, dipilih, dipilih, dipilih, dipilih. Ini yang ya tetap biasa, yang jelek-jelek di skutir. Hari ini saya metik merah hijau karena apa? Tuh, ulat ulatnya itu makin lari, makin nyerang terus daripada. Sofi aw, gimana sebenarnya sih, kalau untuk harga yang merah itu, <tuk> hmm. banyak gimana lah, susah dihindari, kan? <tuk> 80 lagi 20.000 20, 20, 20. uh, Merah mungkin Sampai 30 kayak. Kemarin tapi, tapi Hari ini saya kurang update Ayo Mas Mbak dipilih kirimi satu, satu mau cabe, gue jangan cabe-cabean ya. <tuh> ini apa namanya susut Susu. banyak sekali sortirannya hari ini nah, ini, ini jelek jelek yang jelek jelek ya biasa tetap dimasak sendiri. Oh, kalau jabnya panjang bosku. Ini aja bukan istilahnya tuh sasetan ini aja. Ini lokal. Ini. Dari sasetan itu kita turunkan nah, hasilnya sini ini. Kalau normal. Panjang Oke, okay, okay, okay, okay. ya bagi yang berminat menanam cabai bisa konsultasi sama saya. Tapi memang untuk tahun ini memang ya, lumayan susah sih. ayo dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih, dipilih. Ah, sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ditekan ya dan biar selalu update video-video dari saya. Okay. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cabe cabian